Hi guys, salam kenal. Namaku Sacho. Saya orang Jepang, nikah sama orang Indonesia. Namanya edi Tapi sekarang edi nggak ada di sini. soalnya Eddy pergi ke Indonesia buat bangunin bisnis buat orang Indonesia ya. Jadi hari ini kita bikin vlog sama mamaku Terus anak kita namanya Melcha. Meru-Chan, cukup bobo ya? Mimpinya gimana ya? Kasih tahu dong? Kasih tahu dong? Meru-Chan! Ya, jadi biasanya aku bobo sama Meru-Chan Kayak ikutin Meru-Chan ya Jadi, hampir setengah hari Kita akan tidur <laughs> Jadi cuma pakai piyama aja Jangan bilang malas Soalnya, yeah, every punting spend time with my baby. Ada chance suka minum susu every one hour half Halo, umur berantiga setiap tiga jam gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa. Saya each baby has each characteristic so it's okay. And I love to breastfeeding because it's like bonding with my baby. Don't you think? C6 6 週間 1回飲みます。ま、よっしゃ。2をこれで補給します。 飲まない はあ? そういう時は。<笑> Semua orang bilang kawaii, kawaii gitu Kok kamu kawaii gitu sih? Hmm? Mau ikut romba gak? Mau nggak? Kontes nggak? Kontes di Indonesia Aduh Kok ada ini? <laughs> Jadi bangga sih Kamu mau kasih liat ya Kamu 食っピピ。人参、大根、<笑><笑> Quack. Hey. Mama ku mandi cang chan Hi, Hi, Kira -kan. Kira -kan. -kan. Lagi Mama ganti popo. Oh, lagi pipis. Asyik kok. Pas banget ya. Pas ganti popok Imel-chan pipi. Ah masih donggar ya. Kalau gitu mungkin bocor deh, Mama. Ya udah deh, jadi menjadi orang tua itu bukan fashionable, tapi hal hari, hari yang senang gitu. Oke, okay, so thank you for watching and always be smart. Bye-bye. Ah, jangan lupa komentar dan subscribe ya. Terus, thumbs up. Bye-bye.